Pria berpakaian coklat itu duduk di pagar dengan gaya acuh tak acuh, sambil memegang toples anggur. Dia bergoyang dengan lembut dan menatap lindung dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ada aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar memancar darinya. Semua orang di gedung itu berbalik untuk melihat pria itu. Ekspresi di beberapa mata mereka berubah dengan lembut sementara ekspresi mereka berubah serius. Semua tanda di atas menunjukkan bahwa pria ini bukan individu biasa. Kakak King Tang, Kuang Ling yang tampak sedih memandang pria itu. Ada kegembiraan liar melonjak di matanya saat dia buru-buru memanggil. King Tang. hati lindung sedikit bergetar setelah mendengar ini. Baru saat itu, dia menyadari latar belakang pihak lain. Keempat dalam daftar pemula, ilusion Demon King Tang. Pada saat ini, Beberapa seruan rendah juga mulai menyebar dengan lembut di seluruh gedung. Jelas, King Tang cukup terkenal. Bahkan, bahkan di sini, sebuah tempat yang dipenuhi oleh banyak ahli yang kuat, namanya masih membawa pencegahan yang mengejutkan. Teman, kamu tahu batas kamu bahkan jika kamu ingin memberi pelajaran kepada orang lain. King Tang menatap acuh pada lindung dan berbicara dengan suara lemah. Aku tidak suka mencari masalah. Namun, Aku tidak keberatan memberantas masalah jika mereka datang mengetuk pintu aku. Nada suara lindung sama-sama acuh tak acuh dan dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena identitas pihak lain. Sedikit sombong, tapi sekali lagi, kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. King Teng menoleh untuk melihat Huang Ling yang berdarah dan menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Awalnya, aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. namun. Aku memiliki hubungan dengan dia. Mengapa kamu tidak meminta maaf padanya dan kami bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi? Apa yang kamu katakan? Lindong tersenyum mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. Kurasa tidak. Mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri kalau begitu. King Teng bergumam pada dirinya sendiri. Jelas. Dia tidak terkejut dengan jawaban Lindong. Segera. Dia berdiri di depan banyak pasang mata Tubuhnya sedikit gemetar dan tampaknya ada ketajaman yang mengejutkan perlahan menyebar darinya Semua orang mengangkat alis mereka ketika melihat ini Sepertinya King Teng berencana untuk campur tangan dan membantu Huang Ling membalas dendam Orang itu benar-benar memiliki jaringan luas King Teng berjalan menuju Lindong Aura megah bangkit dan menyapu dari dalam tubuh mantan seperti badai Ekspresi Lindung tenang saat dia memandang King Teng, yang perlahan mendekatinya. Lampu hijau juga dengan cepat melonjak dari dalam matanya. Dia bisa merasakan bahwa King Teng cukup kuat. Bang, langkah kaki King Teng berhenti sekitar 10 kaki atau lebih dari Lindong. Sepertinya bahkan udara di sekitarnya telah mengeras ketika langkah kakinya terdengar. Sepertinya kamu cukup cepat. Kebetulan, ini juga sesuatu yang menjadi spesialisasi aku. Aku ingin tahu siapa yang lebih cepat jika kita membandingkan kita berdua. King Teng tertawa ke arah Lindong. Mata Lindong tiba-tiba mengeras saat tawa King Teng terdengar. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bang, telapak tangan tajam tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Setelah itu, itu menghantam dengan kejam dan memukul punggungnya dengan kecepatan seperti kilat. Desir, telapak tangan sekali lagi terjawab. Setelah itu, tubuh Lindong perlahan menghilang. Dia sudah berada di belakang telapak tangan ketika dia berikutnya muncul. Setelah itu, kakinya tanpa ampun mengayun ke depan dengan cara membelah gunung. Ledakan. Sebuah lengan muncul dan memblokir tendangan tajam Lindong. Angin bertiup kencang dan kedua sosok itu mundur beberapa langkah. Kecepatan yang sangat cepat. Banyak ahli di dalam gedung menyaksikan dua ahli bertukar pukulan dalam bayangan seperti mode di depan mata mereka menjadi sedikit lebih serius. Itu karena mereka tidak berhasil menemukan serangan dari mereka berdua sebelumnya. Kamu benar-benar bisa mengikuti kecepatanku. Mengesankan, mata King Teng berisi ekspresi aneh saat dia menatap Lindong. Kecepatannya dianggap cukup luar biasa bahkan di antara 10 besar dalam daftar pemula. Namun, sepertinya Lindong juga berspesialisasi dalam aspek ini juga. Aku semakin ingin tahu sekarang. King Teng tertawa saat gairah naik di matanya. Dia dengan cepat mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan yang perkasa melonjak. Jelas. Dia bermaksud menggunakan kemampuan sejatinya. Tangan lindung perlahan mengencang setelah melihat ini. Ekspresi tajam juga naik di matanya saat dia menatap King Tang. Kalian berdua. Tempat ini digunakan oleh Flame Divine Hall aku untuk menyambut berbagai individu yang kuat dari seluruh dunia. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kalian berdua untuk bertarung di sini? Namun. Suara lonceng perak yang indah tiba-tiba terdengar di dalam tempat itu, ketika keduanya hendak menyerang lagi di tengah suasana tegang. Banyak pasang mata di dalam gedung dengan cepat bergeser ke arah suara. Mereka kemudian melihat sekelompok besar penjaga mengenakan baju besi merah terang, tiba-tiba melonjak dari arah pintu masuk utama ke gedung. Kecantikan yang proporsional berdiri di depan para penjaga itu, wanita itu mengenakan baju besi lembut berwarna merah. Yang melekat kuat di tubuhnya Itu menguraikan lekuk tubuhnya yang seksi Menyebabkan kilatan terang melintas di mata banyak orang di gedung itu Rambut merahnya yang sedikit melengkung mencapai pinggangnya Membuatnya tampak agak menawan Dia juga memiliki wajah yang sangat cantik Dengan alisnya seperti gambar dan kulitnya seperti salju Wanita ini benar-benar menarik Namun, ada aura heroik yang tidak kalah dengan pria Di alisnya Godaan yang ditimbulkan dari campuran aura heroiknya dan pesona jelas menyebabkan hati banyak pria berdebar. Ah, orang penting telah muncul. Pria berpakaian biru di lantai atas tersenyum melihat sosok merah berapi-api ini, yang telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Perasaan tertarik melintas di matanya yang biasanya acuh tak acuh. Ruang kecil ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pria berpakaian abu-abu di samping juga membuka mulutnya. Nada bicaranya berisi kewaspadaan. Setelah keheningan singkat di tempat itu, banyak percakapan pribadi dengan cepat mulai menyebar. Kali ini, sepertinya topik pembicaraan berpusat pada kecantikan lapis baja merah. Hehe, he, dia pasti Flame Fairy, Tang Shin Lian dari Flame Divine Hall. Dia benar-benar cantik, dikabarkan bahwa dia adalah murid pertama Mo luo dan dia sangat senang dengannya. Siapa tahu? Dia bahkan mungkin menjadi penerus aula api flem di masa depan. Petik 2. Itu benar. Siapapun yang tertarik dengan kecantikan ini pada dasarnya akan mencapai puncak dalam satu langkah. Bagaimana bisa pria biasa menjinakkan wanita seperti itu? Lindung sedikit terkejut ketika dia melihat wanita cantik dan cantik itu. Setelah mendengar percakapan di sekitarnya. Itu tidak terduga bahwa individu kedua dalam daftar Ruki sebenarnya cantik ini. Haha, tidak terduga bahkan Nonatang telah muncul. King Tang dengan cepat tertawa. Ekspresinya sedikit berubah di hadapan penampilan Tang Xinlian. King Tang, ini bukan tempat di mana kamu bisa bertindak ceroboh. Itu benar. Apakah kamu selesai berkelahi? Tang Xinlian melirik King Tang dan tertawa dengan suara lembut. King Tang tertawa kering setelah melihat senyum Tang Xinlian. Dia berkata, "Karena Nonatang telah berbicara, Masalah hari ini secara alami akan berakhir di sini Dia berbalik ke arah Lindong saat dia berkata Dia mengangkat bahu Kami kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk bertemu di kompetisi mendatang Pada saat itu Aku akan merasakan kekuatan penuhmu Petik 2 Aku selalu siap untuk berkelahi Lindong tersenyum tetapi dia tidak menyerah King Teng menatap Lindong Sesaat kemudian dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya ke arah Huang Ling yang sangat tidak puas. Yang terakhir hanya bisa mengangguk setelah melihat ini. Karena bahkan Tang Sin Lian telah muncul. Itu wajar bahwa dia lebih baik tidak menyebabkan masalah lagi. Lindong, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Gumengki dan wanita lainnya mengepung Lindong. Mata mereka yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat dari sudut matanya Tang Xinlian dengan lembut menggeser langkahnya dan berjalan ke arahnya Tang Xinlian tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian di dalam gedung ini Oleh karena itu Semua orang mengangkat alis mereka ketika mereka melihat bahwa dia tidak hanya gagal untuk pergi setelah menghentikan perkelahian Dia telah memilih untuk berjalan menuju Lindong Oleh karena itu Suara samar mereka mereda ketika mata mereka melirik sebagian ke arah itu. Tang Xinlian berhenti di depan Lindong, matanya yang cerah terfokus pada yang terakhir. Mistang, ada apa? Lindong merasa sedikit gelisah karena tatapannya yang tidak terkendali. Dia dengan cepat tertawa kering dan bertanya, "Apakah kamu itu Lindong?" Tang Xinlian mengangkat alisnya yang indah dan bertanya, "Aku memang Lindong, namun." Aku tidak tahu apakah aku orang yang kamu bicarakan. Lindong menyipitkan matanya. Mengapa dia bisa mendeteksi nada tidak ramah dalam suara wanita ini? Bukankah ini pertama kalinya mereka bertemu? Tuan mengatakan bahwa kamu cukup kuat. Mata Tang Sin Lian memindai Lindong saat dia berbicara dengan nada agak cemburu. Namun, aku tidak melihatnya. Lindong terdiam. Sepertinya wanita ini tidak senang dengan evaluasi yang diberikan Moluo padanya. Ikuti aku, Tuan ingin melihatmu. Petik dua. Tang Sin Lian meregangkan pinggangnya, yang bisa menyebabkan seseorang mengeluarkan air liur. Dia memberi Lindong senyum menyihir sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dia meninggalkan Lindong gambar punggungnya yang tinggi dan sempit. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab Seribu, Stillwater mengalir dalam. Saat Lindong menatap sosok Tang Sin Lian yang memikat. Dia merasa sedikit terkejut. Moluo benar-benar mendapat informasi. Hanya beberapa saat sejak dia tiba di kota api Flame, namun kehadirannya sudah terdeteksi oleh Moluo. Orang-orang yang mengelilingi orang kuat juga memiliki ekspresi agak terkejut di mata mereka saat mereka menatap Lindong. Jelas, mereka tidak berharap dia terkait dengan Moluo. Ayo pergi, Lindong tersenyum berkata pada wajah tertegun dari trio Gumengki. Dia telah menciptakan keributan besar di sini. Karena itu, dia merasa khawatir meninggalkan mereka di tempat ini. Lindong mengangkat kakinya dan mengikuti Tang Sin Lian setelah suaranya terdengar. Triogu mengkir ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikuti di belakangnya. Beberapa kebisingan menyebar dari gedung setelah kelompok pergi dengan cara yang menentukan. Kemungkinan mereka mencoba menyimpulkan hubungan antara Lindong dan Moluo. Ini benar-benar tidak terduga. Tetua Moluo benar-benar ingin bertemu Lindong sendirian. Pria berpakaian biru di lantai atas berkata sambil mengamati adegan ini dengan sedikit kaget. Sepertinya Lindong ini bukan individu biasa. Berdiri di sampingnya, pakaian abu-abu menyuarakan pikirannya dengan nada serius. Pertunjukan sudah berakhir. Mari kita pergi juga. Sepertinya kompetisi kali ini akan sangat menarik. Daya pikat simbol leluhur Thunderbolt benar-benar luar biasa. Pria berpakaian biru berdiri dan tertawa sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Setelah pertunjukan di gedung berakhir, suasana juga kembali hidup semula. Seorang tokoh yang dibungkus jubah hitam, makan, dan mabuk di sudut yang tidak terlalu mencolok tanpa memperhatikan lingkungannya. Sepertinya keributan sebelumnya di gedung gagal menarik perhatiannya. Lindong, suara yang tampaknya serak tiba-tiba terdengar dari balik jubah hitamnya. Setelah itu. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Sebuah sudut wajahnya terlihat di bawah jubah hitam. Namun, ada selembar kain hitam yang menutupi wajahnya dan itu membuatnya terlihat relatif misterius. Oh, apakah dia sudah tiba? Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya perlahan mengeras. Dengan lembut menurunkan gelas anggur di tangannya, dia langsung berbalik ke arah jendela gedung dan terbang keluar. Akhirnya. Dia dengan cepat menghilang di langit malam. Lindung sekali lagi bertemu Moluo di aula besar yang megah. Yang terakhir ini tidak mengalami banyak perubahan selama dua bulan ini. Namun, mungkin itu karena mereka berada di Flame Divine Hall. Aura perkasa di alisnya tampaknya menjadi lebih padat. Saat Lindung mengikuti Tang Sin Lian dan berjalan masuk, tatapan Moluo berubah sedikit terganggu ketika dia melihat sosok muda yang tersenyum di wajahnya. Untuk sesaat. Dia tumbuh sedikit linglung, karena dia merasakan dua energi yang sangat besar dan akrab di dalam tubuh Lindong. Mereka adalah simbol Ancestral yang memuaskan dan simbol Ancestral Thunderbolt Orang ini, kamu, benar-benar berhasil-berhasil, sambil menghela nafas. Moluo perlahan berkata, itu semua terima kasih kepada tetua Moluo. Jawab Lindong dengan tulus sambil menangkupkan tangannya ke arah mantan. Meskipun Molohu telah menghalanginya dengan menantangnya untuk menerima tiga gerakan darinya, dia sangat sadar dalam hatinya bahwa jika Molohu benar-benar tidak ingin dia mendapatkan simbol ancaman Thunderbolt, terlepas dari mana dia mempertaruhkan hidupnya, dia tidak akan bisa untuk mengubah hasil akhir. Terlepas dari seberapa kuat kartu trufnya, itu tidak dapat menjembatani kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Kamu bisa menerima tiga serangan dari aku. Jika aku tidak memberi jalan, aku tidak akan memiliki tempat untuk menggantung wajah lama aku. Faktanya, King Zidan yang lainnya bahkan mungkin mulai menertawakanku. Senyum muncul pada Moluo. Dari kelihatannya, dia sangat puas dengan kinerja Lindong hari itu. Berdiri di sampingnya, Tang Sin menatap Lindong dengan mata penuh kecurigaan. Dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong dapat menerima tiga serangan dari Moluo. Selain itu, dia jelas tentang karakter Moluo dan tahu persis mengapa dia pergi ke wilayah lautan surgawi. Oleh karena itu, dia pasti akan menarik semua berhenti dalam masalah seperti itu. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Lindong berhasil menerima tiga serangan darinya. Jika berita tentang masalah ini ditransmisikan, peringkat Lindong pada daftar pemula mungkin segera melompat ke tiga teratas segera. Lindung secara alami merasakan kecurigaan di mata Tang Xinlian. Apapun itu, dia tidak menjelaskan lebih jauh. Menoleh, dia bertanya, "Apakah Senior Kingzi di sini?" Lindung selalu merasakan hormat dan rasa terima kasih yang luar biasa di dalam hatinya terhadap Kingzi. Setelah semua, mengabaikan skill naga terwujud hijau heavens yang ia masih menuai manfaatnya. Kebaikan dan kebaikan yang ditunjukkan olehnya dengan menyelamatkan tiga saudara selama momen terakhir di Unik Devil City adalah sesuatu yang selalu diingat Lindong. Mem, dia belum datang. Karena pentingnya rencana ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bantuan sebanyak mungkin. Moluo menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Beralih untuk melihat Lindong. Dia berbicara sambil tersenyum. Apakah kamu di sini untuk mengambil esensi petir? Merasa canggung, Lindung menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada mengejek diri sendiri. Jangan khawatir tetua Moluo. Aku akan mengikuti aturan yang kamu tetapkan. Paling tidak, aku akan menunggu sampai kompetisi berakhir sebelum aku mengambil esensi petir. Petik 2. Jika kita mengikuti aturan, kamu harus menjadi juara untuk mengklaim esensi petir. Moluo menjawab dengan tertawa kecil. Sebelum melanjutkan untuk berbicara dengan suara yang dalam dan serius. Oh, Lindong agak terkejut. Kamu juga harus sangat menyadari rencana kali ini. Sebelum memikat Imo yang benar-benar kuat. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa simbol ancaman Thunderbolt itu palsu. Moluo melanjutkan. Apa yang tetua Moluo coba katakan adalah, menurut informasi yang kami peroleh, Yimos tidak akan dengan mudah menunjukkan diri. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan bersembunyi di dalam tubuh manusia sebelum menggunakan metode biasa untuk memasuki kompetisi. Setelah itu, mereka akan mengalahkan semua orang dan mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Petik 2. Murid Lindong langsung dikontrak saat dia mengingat Trio Yuan. Tampaknya ada yang disebut benih iblis yang tersembunyi di dalam tubuh mereka dan benda-benda itu memberi mereka kekuatan yang sangat besar. Jika bukan karena Lindung memiliki kekuatan dua simbol leluhur yang besar, ada kemungkinan lebih tinggi dia terbunuh oleh ketiganya. Ada terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam kompetisi ini dan kami tidak dapat melakukan pemutaran yang terlalu luas. Oleh karena itu, jika kita membiarkan orang-orang dengan Yimos yang bersembunyi di dalam diri mereka untuk menjadi juara, keaslian simbol Ancestral Thunderbolt akan diekspos, dan begitu juga rencana kita. Jika itu terjadi, tujuan kami memikat Imo kelas berat pasti akan gagal sebagai hasilnya, kata Moluo dengan suara yang dalam. Karena itu, kita harus membiarkan manusia normal meraih juara, dan menggunakan ini sebagai dalih untuk memaksa orang-orang Yimos itu bersembunyi dalam kegelapan untuk menunjukkan diri dan mencoba merebutnya. Kerutan samar muncul di dahi Lindong, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya memalingkan pandangannya ke Tang Xinlian yang seksi dan memikat di sampingnya. Dia berbicara, "Masalah seperti merebut juara, Nona Tang harus menjadi favorit." Memang, Xinlian memang memiliki kualifikasi untuk meraih juara. Namun, itu masih tidak ada jaminan. Mo berbicara, sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, bibir Tang Xinlian bergerak-gerak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Tidak ada jaminan. Mata Lindong berkedip, sebelum menjawab dengan suara lembut. Apakah Tetua Moluo tahu hal lain yang tidak kita ketahui? Tidak perlu meragukan kekuatan Tang Sin Lian. Sebagai anggota peringkat kedua dalam daftar pemula, ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Bahkan, bahkan Lindong akan memiliki waktu yang agak sulit jika dia harus menghadapinya dalam perkelahian. Namun. Moluo masih mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menjamin kemenangan mereka. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan di balik kata-katanya? Pada saat ini, tatapan Moluo menjadi jauh lebih suram. Setelah merenung sebentar, dia menjawab dengan suara rendah dan dalam. Aku curiga ada sesuatu yang salah tentang individu peringkat atas dalam daftar pemula. Orang tak berwajah. Susiu. Tatapan Lindong langsung berkontraksi. Segera. Dia mulai merenung dalam diam. Sepertinya standar kompetisi ini sedikit melebihi harapannya. Puan, jika Susiu sangat bermasalah, aku khawatir bahkan Lindong tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tidak tahan lagi. Tang Sin Lian berbicara. Dia tidak ingin dipandang kalah dengan Lindong di mata Moluo. Haha, tetua Moluo. Apa yang dikatakan Miss Tang memang benar. Jika dia tidak dapat menahan Susi itu, Aku khawatir itu juga tak tertahankan bagiku. Aku hanya pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Bagaimana aku bisa membandingkan diri aku dengan mereka? Lindong tahu bahwa gadis ini bangga dan sombong. Karenanya, dia langsung menjawab sambil tersenyum. Di depanku, tidak perlu menyembunyikan dan menyembunyikan dirimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyembunyikan kekuatan kamu yang sebenarnya dari aku? Moluo berhenti berkomentar. Melanjutkan menatap Tang Xinlian, dia berbicara dengan suara yang dalam. "Ini adalah rencana penting, dan aku tidak akan menerima perilaku kekanak-kanakan darimu. Merasa sedikit dirugikan," Tang Xinlian merengek. Namun, ekspresi menantang di matanya tumbuh semakin tebal, merasa tak berdaya. Lindung ragu-ragu sejenak sambil menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. "Dia berbicara, 'Jika aku bertemu dengan Susi itu...'" Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Mendengar kata-katanya, Moluo akhirnya tersenyum sambil mengangguk, menepuk-nepuk belakang kursinya. Setelah sedikit ragu-ragu, dia berbicara. Selain itu, dari informasi yang aku peroleh, ada selain Susiu, yang harus kita perhatikan. Secara khusus, kami harus memperhatikan orang ini. Siapa? Lindong dan Tang Xinlian secara bersamaan mengangkat kepala mereka dan menatap Moluo. Seseorang yang datang dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur, dengan nama Hua Chen. Setelah mendengar itu, murid Lindong langsung berkontraksi, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.